Halo sahabat Halome Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halome Studio. Halome Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Dalam episode ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya yang tinggalnya jauh loh, Muftah Afrisal, alumni IT Maranatha. Mufta lagi di mana nih sekarang supaya teman-teman kita tahu nih? Uh, lagi di Australia, sih. Wow, tuh teman-teman kita kedatangan tamu spesial nih Muftah lagi di Australia. Muftah, setelah lulus kan mengambil keputusan untuk studi lanjut nih. Nah bagaimana yeah. sih Muftah ketika mengambil keputusan tersebut? Mungkin ada pertimbangan atau proses Nah, seperti apa nih Muftah? Boleh cerita, silakan. Ya, yeah, uh, pasti sih ada uh, proses uh, proses pertimbangan juga, soalnya ini kan uh, kalau apply beasiswa gitu pasti lumayan gambling, kan? Ya, uh, saya juga belum tentu keterima atau enggak. Ya, uh, saya sebenarnya dulu sempat kerja dulu sebentar, uh, terus kemudian uh, saya sambil kerja saya coba apply, apply uh, beasiswa, beberapa beasiswa, uh, kemudian ya uh, syukur yang, uh, yang ini yang di Australia itu keterima, dan uh, ya sekarang saya di sini. Jadi, untuk... Uh, ya yeah, Sebenarnya untuk uh, kenapa saya bisa keterima juga itu karena uh, se sebenarnya saya ditawarin oleh uh, pembimbing saya waktu TA, Oscar Karnalim. Uh, uh, jadi dia juga uh, keterima di beasiswa yang sama dengan saya, terus uh, saya dengar detailnya dari, uh, dari dia dan, dan uh, jadi sebenarnya di Maranatha sendiri udah ada dua, dua dosen yang keterima di beasiswa ini jadi saya bisa dengar banyak uh, detail ya dari mereka. Wah berarti bareng dengan pembimbing yang dulu maju jadi temen ya sekarang. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Gimana Pemimpinan. nih pengalaman pengalaman Muftah sekolah di Indonesia terus sekarang sekolah di luar negeri ada pengalaman gimana nih sekolah di Indonesia dan di luar negeri? pasti beda sih soalnya kan di sini kita bisa gaulnya sama orang dari berbagai macam negara berbagai macam kultur terus ya di kultur Aussie, Australia sendiri juga sangat beda dengan Indonesia dan ya level study juga cukup berbeda dengan Indonesia jadi ya pasti ada sedikit yang uh, bikin saya kaget, tapi uh, sejauh ini uh, pengalaman yang baik. Menurut saya buat studi di luar, di sini, di Australia. Muftah, kuliah di Indonesia dan kuliah di negeri kan berbeda ya pasti ya? Nah, culture hmm. yang di sana yang mungkin boleh cerita ke teman-teman semua, ada apa yang berbeda yang harus kita tahu? Mungkin Muftah boleh cerita, silakan. Uh, ya, pasti yang... Pertama, bikin saya paling kaget, tuh. Kita di sini panggil uh, dosen itu dengan nama doang, jadi kita nggak pakai uh, mister atau sir atau uh, profesor atau dokter. Langsung nama, ya, itu pasti bikin saya kaget, tuh. terus, apalagi uh, dosen saya itu lumayan uh, nyetrik orangnya, uh, pemimpin saya. Kalau lumayan nyetrik orangnya, jadi uh, dia ke kampus itu enggak pernah pakai sendal atau pakai sepatu, jadi dia selalu... Baker, uh, yeah, <laughs> kalau ke kampus itu ya, uh, jadi di sini secara overall uh, lebih santai. Jadi, uh, maksudnya uh, kita nggak strict di Indonesia sih. Kalau menurut saya, jadi uh, buat uh, kerja juga, buat uh, cara hidup juga, kita uh, di sini lebih cukup lumayan santai. Mm. Uh, dan ya paling yang bikit, kalau di luar dari universitas ya yang bikin saya paling kaget tuh uh, di sini enggak ada minimarket jadi kemana-mana lumayan harus jalan jauh mm -hmm. <laughs> kalau buat di sini uh, terus apa lagi ya dan tapi enaknya di sini tuh kalau uh, jadi di sini lumayan banyak orang internasional mm -hmm. juga saya, buat saya di sini sangat kondusif sih buat uh, belajar dan juga uh, banyak orang Indonesia di sini, jadi enggak uh, perlu khawatir kalau misalkan karen makanan di Indonesia. Di sini dari Pempes sampai Martabak juga wow. ada. Enggak <laughs> mm. perlu khawatir soal kayak gitu. Di sini banyak apa uh, banyak perusahaan-perusahaan top -perusahaan kayak Poesian, Microsoft di sini. Mm. Uh, mereka banyak-banyak uh, bisa ngasih uh, opportunity buat uh, internship. Oh ya Muftah, kalau sambil kuliah gitu, muftha sambil magang atau kerja atau full studi aja. kadang saya magang, kadang saya tapi enggak begitu banyak. jadi kalau buat beasiswa saya itu jadi itu dikasih untuk biaya hidup juga. jadi dan ya syukur nggak begitu itu udah lebih dari cukup. masih apa, belum berkeluarga jadi itu udah lebih cukup buat saya. Uh, tapi untuk beberapa teman-teman uh, saya misalkan untuk keluarga itu mereka kurang uh, kurang juga jadi mereka beberapa harus kerja. Tapi uh, kalau misalkan PhD atau Master mereka masih uh, dapat cukup waktu buat kerja dan bisa bisa menghidupi. Apa ada kayak asisten dosen seperti di kita gitu kan? Ada asisten dosen kadang-kadang? Ada. Uh, jadi kemarin saya sempat ditawarin jadi merisa, meriksa mahasiswa dan uh, memeriksa mahasis, tugas mahasiswa aja dari uh, apa ya? memeriksa 40 mahasiswa tugas 40 mahasiswa itu udah cukup buat beli saya laptop. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi ya ya lumayan lah buat Oke. Okay. Uh, uang di sini. Asik teman-teman di sana ya, tapi jangan lupa untuk hmm. pulang karena ada kewajiban harus pulang untuk membangun Indonesia ya teman-teman. <laughs> Mufta udah semester uh, berapa? Sekarang hitungannya semester 3. Terus uh, sekarang baru masuk semester 4, semester terakhir. Uh, baru mulai minggu, minggu ini. Udah mau lulus sih teman-teman ya. Udah mau pulang <laughs> ke Indonesia ya. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Kalau boleh cerita tentang prodinya mufta di sana pilih. Prodi apa sih? Uh, jadi saya itu masuk di Prodi uh, College of Engineering Science and Environment uh, jadi saya itu ngambil uh, jurusannya Master of uh, Philosophy jadi mungkin uh, sedikit orang yang tahu ya soal Master of Philosophy itu kayak gimana jadi uh, di sini di Australia itu uh, Master itu kebagi jadi tiga tipe yang satu itu Master of coursework jadi uh, mereka tuh lebih kayak uh, kuliah biasa gitu jadi uh, masternya itu masuk kelas dapat nilai uh, full selama dua tahun atau ya uh, selama masa studi mereka nah yang kedua itu master of course with research jadi uh, itu mirip banget sama uh, S1 di Indonesia jadi uh, master masuk kelas masuk kelas terus nanti di akhir ada semacam uh, bikin tesis atau TA yang ketiga itu yang saya uh, lagi ambil sekarang, Master of Philosophy atau uh, orang sebut juga beberapa Master of Research. Jadi uh, selama dua tahun itu saya full melakukan uh, uh, riset, tapi uh, riset saya itu tergantung di uh, fakultas yang saya masukin sekarang, maksudnya fakultas saya. Nah Saya itu kan fakultasnya College of Engineering Science and Environment, jadi saya masuknya di Riset uh, Engineering atau di IT berarti topiknya tentang penelitian ya ya yeah. <laughs> topik <laughs> spesialnya di bagian penelitian, ini juga bareng dengan yeah. Pak Oscar ya yeah, kalau dia itu ngambilnya kan uh, PhD atau Dokterat of Filosofi uh, uh, dia kayak uh, S3 tapi full reset selama empat uh, tahun maksimal Ya nanti kapan-kapan kita undang ya Pak Askar juga untuk cerita. <laughs> <laughs> ya yeah. mungkin dia lebih jago dari saya cerita. <laughs> <laughs> nah ada nggak sih tips-tips ketika kita pilih untuk studi lanjut di luar negeri uh, harus milihnya ini yang ini tuh fokusnya tentang ini sampai kita jadi menjatuhkan pilihkan pilihan ke satu pilihan prodi tertentu gitu ada nggak tipsnya dari Mufta? Uh, kalau buat uh, misalkan bayar sendiri itu saya kurang tahu juga ya hmm. uh, cuman kalau uh, ingin studi lanjut lewat beasiswa itu mungkin saya bisa ngasih 12 tips nah coba uh, jadi kita dengarkan ya. tipsnya yang pertama itu uh, harus riset dulu si beasiswanya itu uh, siapa yang ngasih uh, jadi misalkan kalau bisa itu yang ngasih itu adalah uh, pemerintah Australia bagian uh, foreign affair and trade jadi uh, terus uh, mereka tujuan mereka buat ngasih beasiswa ini apa jadi uh, ketika kita apply beasiswa kita harus tahu gitu Ken, uh, kenapa kalau kita apply jurusan ini dan studi di fakultas ini di universitas ini di mana bisa membantu si yang uh, si uh, organisasi yang ngasih beasiswa ke kita itu Uh, gimana kita bisa bantu mereka untuk mencapai tujuan mereka itu dengan studi kita jadi uh, ya kalau, kalau buat yang uh, beasiswa saya Australia Awards uh, mereka tujuannya untuk membangun uh, Indonesia dan uh, mereka juga sendiri udah membagi uh, apa semacam sektor-sektor yang ingin mereka bangun uh, jadi Kemudian, uh, saya uh, pilih salah satu sektor yang mau saya bangun, terus saya bikin uh, riset uh, semacam SI. Kenapa? Uh, uh, kenapa? Dengan saya studi di universitas ini, kenapa bisa membantu Indonesia dalam bidang uh, contohnya, untuk saya itu di bidang edukasi. Nah, uh, setelah itu, kemungkinan kan, uh, kalau buat, uh, buat di... Uh, Beasiswa saya dan beberapa beasiswa lain, kita itu harus sudah memilih uh, universitas yang mau kita uh, uh, masukin ketika kita apply beasiswa. Nah uh, untuk itu kita harus nyari uh, universitas yang uh, istilahnya top di bidangnya uh, atau enggak. Misalkan untuk uh, kalau saya seperti saya riset, kita harus uh, mendapat approval. Uh, letter of acceptance dari uh, pembimbing yang ada di Australia. Nah, uh, si pembimbingnya itu juga harus uh, lumayan terkenal lah di bidangnya. Jadi uh, sebenarnya sedikit mirip PhD dan uh, ya jadi uh, harus nge-email uh, ke uh, profesornya dan kemudian mereka oh, bolehlah ini ikut jadi apa? Jadi uh, anak pembimbing saya. Jadi mereka uh, jadi, uh, saya bisa apply ke universitas itu. Nah, kalau buat yang coursework, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama uh, teman saya yang juga keterima di beasiswa. Nah, uh, buat yang coursework itu, uh, jadi, uh, kayak contohnya, kita pengen uh, memajukan Indonesia di bidang uh, IT. Berarti kita harus apply-nya ke uh, universitas yang sangat terkenal di bidang IT-nya dan uh, ya uh, bisa memajukan uh, atau mungkin lebih tepatnya kalau kita bisa punya spesifikasi yang uh, spesialisasi yang lebih spesifik kayak misalkan di cybersecurity atau di misalkan di AI itu mungkin pasti akan lebih bagus buat di buat apply uh, ke pesisir uh, atau yang uh, alasan lain sih yang mungkin lebih harus bisa dikonsider Uh, kayak misalkan, uh, Australia juga pasti mereka ingin, uh, uh, yeah. jadi mereka ingin semua uh, universitas yang ada di sana mendapatkan jatah mahasiswa, kan? Misalnya, jadi kemungkinan uh, kalau kita apply ke universitas yang ada di kota besar, kayak misalkan di sini, Sydney atau Melbourne kemungkinan uh, dapatnya mungkin akan lebih susah dibanding kalau kita apply ke universitas yang lebih kecil uh, di kota yang lebih kecil kayak eh, misalkan di Adelaide uh, atau di Perth atau di uh, Newcastle uh, atau di Queensland, mungkin uh, chance kita akan lebih gede untuk keterima okay. oh, berarti ini tujuan beasiswanya ada untuk memajukan Indonesia, berarti pulang ke Indonesia ya sebetulnya tujuannya untuk di Indonesia, iya, wah. kita nggak boleh pulang ke sini selama dua tahun. Oke, okay. wah, ini Muftah ditunggu untuk uh, sampai di Indonesia lagi nih, teman-teman. Ya, kita udah kangen juga <laughs> sama Muftah Oke, okay, Muftah dari semua pengalaman nih. Studi lanjut di Indonesia, kemudian ada kesempatan studi lanjut di luar negeri. Apa nih poin penting yang menurut Muftah tuh penting banget? Oh, uh, saya sih. Sesi... Uh, yang penting itu adalah membangun relasi uh, sama orang-orang. Uh, terutama buat saya itu membangun relasi sama uh, dosen. Uh, karena saya membangun relasi sama dosen, saya bisa keterima beasiswa di sini. Uh, jadi, uh, saya juga bisa masuk ke uh, keterima di beasiswa ini dan uh, masuk universitas ini gara-gara saya punya relasi sama dosen pembimbing saya dulu. Uh, jadi, saya bisa kenal, dapat kontak buat uh, pembimbing saya yang sekarang itu lewat dia dan uh, saya juga kenal cara uh, tahu cara aplikasi uh, buat beasiswa ini atau kultur-kultur di Australia yang uh, saya harus persiapkan sebelumnya itu dari uh, dosen saya, uh, saya dan untuk beberapa uh, beasiswa juga uh, mereka membutuhkan tanda tangan dari bibing dan tanda tangan uh, dari dosen surat rekomendasi dari mereka dua misalkan uh, jadi Uh, setidaknya kita harus build, build a good relation uh, dengan mereka dan uh, setidaknya mereka harus tahulah kita ada. Ya. <laughs> dan untungnya ya cuma data itu uh, sebenarnya desain uh, sangat kenal sama mahasiswa dan uh, cukup care buat uh, membantu mahasiswa buat hal-hal uh, seperti itu. Dan uh, selain dosen juga untuk misalkan kalian pengen apply beasiswa ke uh, selainnya. Australia Awards, misalkan uh, mungkin kalau kalian punya teman-teman atau ada orang yang pernah keterima beasiswa di sana gitu, mereka mungkin bisa kasih kalian arahan uh, gimana caranya biar uh, bikin esai atau misalkan uh, pilih universitas yang uh, mungkin bisa uh, naikin chance kalian buat keterima di beasiswa itu soft skill penting ya teman-teman selain hard skill soft skill juga penting untuk bangun relasi Wah super istimewa banget nih obrolan kita ya sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan dari muftah untuk generasi muda seperti kita agar terus belajar dan berkarya hmm, ya mungkin orang mikirnya uh, riset tuh uh, sedikit apa ya memusingkan atau uh, bikin males ya <laughs> apalagi kalau ngelihat saya juga banyak teman-teman yang sedikit uh, struggle buat di tanya uh, tapi ya uh, saya sih kalau mungkin uh, buat ta sendiri ya saya pikirnya uh, cari topik yang emang uh, bikin interest kalian gitu misalkan uh, kalau suka anime, misalkan kalian bisa bikin web buat uh, rekomendasi anime, atau misalkan kalian suka k atau apapun. Uh, ya uh, Maksudnya, harus mulai bikin, uh, apa ya, bikin interest ke riset dulu, walaupun uh, dari hobi kalian, atau dari apapun juga. Terus kemudian, uh, mungkin dari sana kalian bisa build uh, interest buat riset, dan uh, belajar hal yang mungkin kalian nggak akan, Uh, coba pelajari kalau bukan untuk hobi kalian hmm. jadi lebih baik mengerjakannya dari hobi, jadi kita sepenuh hati hmm. ngerjainnya, bener gak? Muftah yeah. <laughs> jadi makin semangat kan kalau, yeah, kalau dari hobi terima kasih Muftah sukses untuk studi lanjutnya nah, sehat selalu di sana, ditunggu untuk pulang di Indonesia ya semoga obrolan yes. kita memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel youtube halomaya studio. Terima kasih. Terima kasih lupa.